Saya ingat suatu hari, di tahun 2009, saya ingat. Sahabat semua pasti ingat saya punya seorang ayah angkat yang saya panggil BaBe, di mana BaBe ini adalah orang yang bersama saya ketika ayah saya almarhum dan dia menjadi pengganti ayah saya, My Godfather. Dia orang yang sangat luar biasa, dan sedikit dari orang Indonesia yang memiliki rekening lebih dari 12 digit. Jadi suatu hari, di suatu sore, di umurnya udah 70-an tahun lebih, 2009 saya pernah mengalami shit happen in my life jadi kehidupan berantakan ya sekali lagi bahwa bisnis itu ada up ada down jadi saya duduk sore di kantor dan dia biasa lagi ngerokok dan saya tidak merokok kan jadi saya temenin dia di taman belakang sore sore menuju maghrib terus saya bilang berkata B, Be, bagaimana caranya supaya gue kaya seperti lu saya ngomong sama dia babe dan lugu-lugu gitu ya. Dede aja Oh, gitu saya melihat nggak salah B, gimana caranya gue bisa kaya seperti ini gitu. dia ngelihat saya dia merokok lagi juga gitu B lu denger gak sih gue ngomong apa denger gitu mengenapa gimana caranya gue bisa lebih kaya dari lu gitu. dia narik rokok aja diam gitu lama-lama B langsung aja deh B gimana caranya gue kaya maka dia nengok saya, rokoknya dia dia matiin, dia bilang, lu lapar nggak? Lapar. Seberapa lapar? Lapar banget. Lalu apa jawaban dia? Dia ngeliat saya lagi, dia diam lagi. B, jadi gimana? Gua lapar nih. Apa jawaban dia? Kalau lu lapar, lu nggak butuh gua. Lu tahu cara cari makan dan lu tahu cara kaya. Itu kalimat adalah kalimat yang dalam sekali bagi saya, sehingga saya tidak perlu penjelasan. Jadi begitu kita ngerti. No need an explanation Tapi begitu kita nggak ngerti Berjuta penjelasan juga akan pernah bisa mengerti Perkataan itu sangat filosofis Menurut saya Dan sejak saat itu saya mengerti arti lapar Jadi saya mengerti arti puasa Saya mengerti artinya berat Saya memandang lapar dari arti yang lain Saya memandang puasa Sejak saat itu dari arti yang lain Jadi sahabat semua Menjadi lapar itu penting Jadi how hungry you are, Mungkin tema hari ini Sekali lagi, seberapa lapar itu adalah program bawah sadar yang ada di Road to Billionaire Jadi kalau sahabat berkesempatan untuk membeli dan menonton Kemudian menggunakan headset ya untuk pemrograman ini, ini dan ulang-ulangi Program lapar itu akan menjadi bawah sadar Anda Dan begitu Anda lapar, Anda melihat dunia dari sisi yang lain Anda bisa melihat di other flip of coin, Anda bisa melihat sisi lain dari Poin tadi dan peluang-peluang itu ada di sisi lain.